Guys, contohnya seperti ini, guys. Geseknya, guys, Wah. Ya. bisa dilihat caranya seperti ini. Wah. Ini kalau ketahuan, dia punya kebun bisa dimarahin, guys. Soalnya apa? Ini pokoknya bisa mati, ini makanya kita buru-buru, guys. Kita... Oke, okay guys, selamat malam semuanya, guys. Di malam hari ini, di malam hari Jumat nah di video kali ini saya ingin pembuktian katanya banyak orang-orang yang menggesekkan nomor ke pohon sisak eh menggesekkan nomor menggosok pohon sisak keluar nomor tokelnya nah di sini saya mau pembuktian apakah itu sebuah fakta atau sebuah mitos di sini saya membuktian di sini saya sudah punya saja ada tiga macam dupa dan di sini banyak nih ah ini ada cabe, ada nah kecap, bawang putih dan bunga e, melati. Nah, di sini banyak nih, Guys. Katanya di alam gaib juga ini juga setannya pada masak. Jadi sedia sas ini nih. Nah, di video hari ini ini pada malam Jumat -jum kliwon pas. Pas di pinggir kuburan ini, di pinggir kubur sambil-sambil keringetan ini. Dan disini, <tuh> di sini video saya ingin pembuktian apakah benar jika kita menggosok di pohon sirsak akan keluar nomornya guys oke okay. kita lanjutkan guys di sini saya terbunyi ini guys kita nyalakan dulu guys nih nyalakan dulu guys nah di sini nyalakan dulu guys nah. oke okay. udah nyala Nung sampai keluar merah merahnya guys sini guys banyak guys ah oke okay guys mari kita bentuk mari kita kosong ah mantap oke okay guys ah mari kita cari pohon sirsaknya ini pas di pinggir kuburan guys di pinggir kuburan dong pinggir kuburan dong pinggir kuburan guys di pinggir kuburan pinggir kuburan dan tenggak nyala ini mirip pas kita cari pohon sirsaKnya ah ini udah ketemu nih ini target nih target nih pohon sirsaKnya nih dan ini sayang tapi ini masih kecil tapi nggak apa-apalah oke kita gesek dan kita taruh dupanya di sini guys taruh dupanya di sini guys ini dupanya guys taruh kan ini sudah semua guys mantap Mari kita gesek-gesek guys Apa akan keluar nomor togelnya Atau keluar apanya nih guys Contohnya seperti ini guys Geseknya guys oh, ya. Bisa dilihat caranya Seperti ini oh. Oh. Ini kalau ketahunya punya kepon Bisa dimarahin guys Soalnya apa Ini pokoknya bisa mati ini Makanya kita buru-buru, Guys. Kita buru-buru kita bersihkan dulu sampai bersih. Ini beberapa pohon sirsak ya. Nah. Nah, nih, Guys. Nah, nah. Yes. Jadi, sambil kita ini Hampir kita tinggal pergi dulu, Guys. Oke. Nah, kita jalan-jalan sambil ngobrol-ngobrol di sini. Nih, tungguin sampai 5 menit. Ini pas di pinggir kuburan nih ya pas di pinggir kuburan pas nih, nih pas di pinggir kuburan guys, kuburan guys, oh kuburan lur, kuburan tempat kami nih lur, kuburan nih, pas di kuburan, pas di kuburan ya, pas di kuburan, oke, okay. jadi. <tuh> guys jadi sambil kita nunggu nomor ini, kita duduk-duduk dulu sambil rokok-rokok ya, yang ya, ya. Kita tunggu sampai lima menit. Kalau sudah lima menit, kita akan lihat hasilnya, ataukah hasilnya keluar nomornya, ataukah keluar darahnya, guys. Sambil lihat ke belakang ya Siapa tahu <tuh> Ah, Ngeri guys Ngeri oh yes, oh yes. Habis pipis Jadi sambil kita Nunggu nomornya Kita duduk, duduk dulu Sambil ngopi Soalnya apa katanya Setelah penggesekan itu nunggu paling enggak 5 menit Buat Di Togel HK kali ini apakah akan jebol satu angka dua angka tiga angka atau keempat angka kita akan lihat nanti guys nomornya jadi ini salah satu buat pembuktian aja ya apakah benar jika nomor tokel eh nomor tokel jika pon sudah disasak di pakai itu kasih dupa kasih sacing uh, <tuh> akan keluar nomornya dan katanya nomor itu adalah nomor buat tokel jadi saya tidak bisa menjamin 100% ataukah benar ataukah enggak ini hanya pembuktian aja bagi kalian yang tidak suka dengan video saya jangan ditonton jika kalian suka dengan video saya jangan lupa like, komen, dan share supaya kita lebih tahu guys supaya kita lebih tahu oke bentar tinggal dulu ya ambil lihat lihat pura oh. ya. di sini tempatnya cukup ekstrim ya, lihat, ya. Ini kuburan semua, ya. kuburan semua, kuburan semua, Jadi kuburan semua, kuburan semua, kuburan semua, kuburan semua, ini pas hari malam Jumat ini, tanggal berapa nih, tanggal 16 apa ya? saya gak berani ke tengah, takut bisa dilihat ya burun ya oh. oh. burun semua Sambil kita nunggu yang gesekan tadi tugas sudah ada hasilnya atau belum kita belum tahu Guys, karena kita sudah nunggu udah lama udah hampir setengah jam ya udah setengah jam nih mari kita saksikan apakah sudah keluar nomornya atau belum jadi tonton videonya sampai habis guys jika kalian penasaran oke okay. mari kita lihat mari kita lihat ayo ayo yes kita cari tadi pohon yang tadi yang mana ya pohonnya tadi mana nih pohonnya tadi mana guys pohonnya tadi mana guys oh ini, ini ya nah ini guys nah kamu guys nah, ini udah mau habis guys dupanya udah mau habis jadi kita langsung lihat nomornya guys caranya difoto dulu guys ini masih pohon yang sama ya ini pohon yang tadi masih pohon yang sama Nah, ini guys apakah ada nomornya guys kayaknya ini tahu nih Kayaknya nggak dikasih nomor nih guys wah ada nomornya itu wah ada nomornya ini ada nomornya nih kayak nomor tiga nih ya kayak nomor tiga itu itu kan kayak nomor tiga guys Tuh guys nomor tiga paling berperang ini atasnya juga banyak ini kita foto dulu ya foto dulu Yes. Ternyata benar, terus ada nomor. Guys. ya ini nomor berapa nih bang? Kayak nomor satu nih, nomor satu ini ya, satu empat tujuh Wah. Oke okay, ternyata beberapa keluar nomornya nomornya adalah satu sama tiga guys di menambah hari Jumat ini yes. Oke okay, selesai video saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh